Yuk, teman-teman, kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur boleh bertemu di Zoom meeting ini untuk mata kuliah IRP. Kiranya kau yang memberkati kami untuk exercise kami hari ini. Kami bisa mengerjakannya dengan baik dan koneksi internet kami baik, supaya semuanya bisa dikerjakan dengan baik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya. Baik, teman-teman, boleh siap-siap nyalakan kameranya ya. Kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita. 321 Teman-teman, mengingatkan yang belum menyerahkan KTM di folder. Teman-teman, ke topik 0 yang ada di sini. KTM itu ada di topik 0 yang bagian ini. Lokasi upload KTM. Ini dipakai untuk ujian, teman-teman. teman hari ini kita masih di unit 4 procurement, teman-teman. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah belanja printer, nah hari ini kita akan belanja VGA. Untuk membantu kelancaran prakteknya, teman-teman boleh bantu sebutkan nama kelompok di depannya. Jadi nanti pada saat breakout room, teman-teman bisa dibagi ke kelompok seperti kemarin. Jadi boleh kerjain bareng-bareng kalau pas di latihan seperti ini. Nanti kalau di UTS sih teman-teman nggak boleh kerjain bareng ya. Kerjainnya sendiri-sendiri. Seperti itu. Silahkan dibantu untuk nama teman-teman. Di Green name ada nama kelompoknya. Assignment-nya ya di sini. Di morning juga ada. Nah ini pembelian VGA berarti kita mau belanjanya jumlahnya 100. Sampai sini oke, teman-teman? Oke, Cik. Baik. Saya akan buka breakout room-nya. Kalau tidak ada pertanyaan,